Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu Kalian saat ini Bang Win akan memberikan informasi terbaru seputar idola kita Lesti dan Bilar keunggah pertama para sahabat ya ada unggah spesial banget dari akun direktur Leslar Yang mana mengunggah sebuah postingan foto-foto cute yang tertangkap kamera ketika di Cianjur Para sahabat ya wow Luar biasa ini adalah foto ketika di kolam renang nih Rizky Bilar dan Dede Lesti Kejora tentunya di kolam. Inilah foto cute yang tertangkap kamera di kolam ikan bersahabat. Dia ya, luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Keunggulan berikutnya, bersahabat ada kabar terbaru dari Abang Bilar, yang mana Abang Bilar mengunggah sebuah postingan di IGs. Persahabatnya tentunya keponakannya. Abang Bilar nih, ada anak dari Kak Nova ya, luar biasa, memang cakep-cakep banget nih, bibit unggul, luar sabat ya, luar biasa, mudah-mudahan Tentunya mereka juga bisa seperti Abang Rizky Bilar Kita salvo global sama caption yang dituliskan oleh Abang Bilar, disitu dikatakan Cakep amat ponakan gua ya, gak sabar punya anak sendiri kau ini, wow <laughs> Tentunya Bang Bilar udah gak sabar pengen mempunyai Leslar Junior. Doakan saja secepatnya mereka setelah menikah mendapatkan Leslar Junior sahabat ya. Kita juga makin gak sabar menunggu tentunya Leslar Junior tiba. Pastinya bakal lucu dan cute banget sahabat ya. Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Posingan disebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Salah satunya dari akun Wiwi Kwindasari mengatakan Siap ngawal sampai malam pertama ngap eh gimana-gimana Wow Tentunya cute cute banget persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan Leslar bisa tentunya mendapatkan Leslar Junior Di Yang mana kita juga makin gak sabar menantikan Leslar Junior persahabat ya Mudah-mudah saja ada kejutan yang selalu kita dapatkan dari idola kita Dan berikutnya persahabat ya ternyata Anak dari Kanova yang cewek ini Kak Sheila, Ini sedang sakit, kita doakan ya Pak Sahabatnya mudah-mudahan cepat sembuh Dan tentunya bisa beraktivitas seperti biasa Terlihat sangat lelah banget Pak ya Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu bahagia Amin, ya robbal alamin Kita masih menunggu kejutan selanjutnya nih Pak Sahabatnya Mudah-mudahan jadukkan vitamin manja dan vitamin bahagia Langsung dari idola kesayangan kita